sama musrari. Siapa yang tahu singkatan dari musrari? bapak Apa ya Apa Kak? Kak Dwi mana? <laughs> Music from library. Ya, yeah. terima selamat datang. kegiatan malam ini kebetulan banget di malam malam hari ini dalam rangka penutupan dari rangkaian kegiatan pameran Palet Belajar yang bisa dilihat teman-teman di belakang sekaligus eufor ya bagi teman-teman magang yang telah selesai kegiatannya di rumah Iva untuk periode Juni Agustus 2022 Tepuk tangan. <tuk> tangan> nah sebelumnya kalau yang belum tahu terkait palet belajar itu apa uh, palet belajar ini adalah metodologi belajar bersama yang bertujuan buat anak-anak itu bisa mahir dan senang untuk belajar seumur hidup. Jadi belajar kan nggak mengenal waktu ya. Nah, dari Pak belajar ini nanti bisa digunakan sebagai alat belajar biar bisa mahir dan menyenangkan. Dan tentunya untuk dari Pak belajar di sini telah hadir ada Mbak Sarah Halo Mbak Sarah Ya ada Mbak Nika. Halo. Ada Kak Jana. Kak Jana? Kak Jana? Kak Jana? Oh, ada juga di sini kak Sandra di depan saya ya. Hai ya uh, tadi itu dari teman-teman para Belajar. dan di sini juga telah berkumpul teman-teman magang ada kak Ananta halo terus ada kak Safa di sini ada kak Jalu kak Tegar kak Umi pasti dan saya sendiri Saya berumah ibu Oke, ini udah nungguin dari jam berapa ya kira-kira? Jam, jam 6 Kalau yang dari temen, temen gedruk nih, udah persiapan dari jam berapa? Habis Madrid ya Keren-keren pokoknya. yang Di malam, malam hari ini itu gak kalah keren. Bakalan banyak hiburan ya. Saya banyak hiburan juga. Bakalan banyak kesan kesan kita dari tempat di sini tuh. Gimana aja kesannya gitu ya. Nah untuk yang pertama kali ini. E, karena di sini dalam rangka juga penerima dari Pahit Belajar. Mungkin akan ada sedikit sambutan dari e, tim Palaid Belajar. Kepada Kak Sarah, kalian silahkan. dilakukan. Halo. Halo, selamat malam. Selamat, uh, selamat belajar, semangat belajar, belajar seumur hidup, belajar dengan senang, ya. Uh, belajar itu bukan hanya di sekolah ya bisa di IFA, bisa di lingkungan, di gunung, dimanapun kita berada, ya. Karena selalu menemukan mm, yeah. hal baru, ya. Dan kalau kita belajar dengan senang, banyak nanya, banyak coba, bersama banyak teman, pasti kita uh, hidup akan lebih kaya. Um, terima kasih teman-teman IFA yang mengundang kita uh, mengadakan acara malam ini dan. Banyak sekali teman-teman yang juga mau ikut share membagi uh, art seni. Seni uh, baik ada teman-teman dari kamu sini, uh, ada beberapa teman yang mau dongeng, mau nyanyi dan sampah. Ada namanya malam seni budaya ya, malam bersama ya. Uh, seni itu memang bagian penting sekali ya dalam hidupnya uh, dan semoga kita sama-sama uh, bisa nikmati itu sama-sama. Cuma mau terima kasih aja. Oh, oh, ya, maaf, maaf dari tadi, saya dari jam 2 di sini. Oh. Oh. Silahkan juga melihat yang di belakang banyak karya dari anak-anak, anak-anak SD dari Baniewangi, dari Bengkulu, dari Banjarmasin, dari Jogja juga Pak Peter, Mas Peter karyanya uh, di terinspirasi dari sebuah foto dari teman-teman di Baniewangi karena bukan hanya Jogja ya, Jogja kan kota belajar ya, tapi banyak sekali kota-kota di Indonesia dan di seluruh dunia, di dunia, di dunia di mana anak-anak juga belajar sama kita. Ya, di tempatnya. Oke. Terima kasih, selamat menikmati. Ya, kemudian akan ada sedikit sebutan juga nih dari Kakak Iva. -kak ah. Ada kasa toso, ada uh, ya. uh, oh, itu dari ya. Oh, iya. nah, gitu. sebenarnya itu, itu sudah 2011, Lalu, 2011 bu. Uh, uh, jadi sudah agak lama. Kalau uh, itu sudah kelas S kelas 5 ya, itu. Nah itu ini pernah kali perpustakaan pastinya mengadakan perpustakaan tapi perpustakaannya memang banyak yang dan nah, ini di ada itu kita juga ada mengadakan beberapa kegiatan seperti e, ataukah ataukah kita, e, e, kita berkumpul itu, itu ada beberapa yang masuk pada malam hari ini dan itu kita uh, berkolaborasi dengan uh, anak-anak adik-adik yang nanti mau menetas di sini. itu ada musik ada uh, tukang kana dan nanti juga uh, ada musik, jangan pulang dulu sampai nanti dulu kalau nanti bisa teriang lah <tuh> uh, kita nggak bisa. Sama di sini, gitu saudara saudara dia yang semuanya. Dan di sini, uh, kita ada sebuah yang, uh, Sebenarnya, ini uh, bukan berhubungi. tetapi uh, ini sebuah ruang uh, yang termasuk ruang perpustakaan. Tetapi ini besar, buat bentuk kecil. kecilan Untuk mengelola, mengelola, mengelola, mengelola, sebuah mengelola, sebuah, sebuah, sebuah, sebuah, sebuah. Uh, Sebuah pengujikan uh, seni di Nah, ini uh, kita akan berikan di sini ada uh, pendidikan lain, yaitu pendidikan uh, secara merdeka. Gitu. Apakah kita sudah merdeka sesungguhnya? Gitu kan, ini ya, juga bisa kita kerjakan lagi kepada kita semuanya, tetapi juga kita sendiri, -sendiri. Dan, gitu, tadi jam satu sudah siap siap sudah sudah siap nah, kan siap nah, nah, ya. nah, ya. nah, waduh <laughs> ya gitu aja e, gimana sih oh dan nanti karena di sini juga tadi sudah disebutkan bahwa di sini juga ada kenama magang jadi kita kenama itu udahnya Dia juga di kita kerjasama untuk saling melengkapi untuk uh, sebuah pendidikan sekitar beragam itu, pendidikan di sebuah <tuh> yang sesungguhnya. Jadi ilmu-ilmu uh, yang ada di sekolahan yang telah diserap setrap uh, dengan kita. Jadi kita saling mengisi gitu, antara yang dan yang pelajar. <tuh> Selamat malam dan selamat menikmati acara-acara kita Turun dikit dulu, karena rasanya emang pendek ya. Terima tangan juga buat Kak Santoso, terima kasih sudah datang di tempat-tempat di sini dan juga beberapa penampilan dari adik-adik di rumah Iva. Kayaknya udah enggak sabar nih ya dari tepuk tangannya ini udah keras banget. Tadi yang saya tuh udah, kayak, oh uh, nggak pokoknya oh aku buru mau nonton apa sih gitu ya? Nah kiranya itu ada dari dongeng, musik, ada tari-tarian, mau yang mana dulu ya? Yang mana dulu? Oh, yang tari-tari dulu, serius, serius. Kalau serius, uh, yang keras dong serius. serius. Oke, okay. ya udah nih, uh, kita sambut ya dari yang mana dulu ya? Capcijung. Dari yang mana dulu ya? Mana kalau di oh, oh. oh, ditulisannya itu aku baca doang ya ini. Katanya dari dolanan anak Hasta has Maheswari. Mana suaranya nih teman-teman dolanan Ana Oh, rame banget. Oke, karena teman-teman nggak sabar nih yang pakai pakai baju hijau-hijau sama lili-lili ini kiranya mau apa sih? Bukan. Comel kali. Udah pakai pita-pita gitu. Nah, karena kita udah gak sabar, kita sabut ya. Teman-teman luaran anak dari Hasna Maheswari A. Oh, iya ya. ya, ya. karena a yeah. Mau belajar duluan anak, Gak cuma main, nah, pinter ya. Nyatanya pinter nih, nggak main game terus. Tapi ya pokoknya top lah, terus kembangkan duluan anak sampai nanti kalian punya anak lagi ya. oke Kurang mas kita bar bilang bareng-bareng Berapa hari? Berapa hari? Tadi dua ada berapa sebutin kamu coba yang pertama lainannya apa namanya? Cukup milang konde Cukup milang konde Terus yang kedua apadi? apa di? Pendisi Terus yang ketiga apa tadi yang rebutan gitu? Ada, ada lagi enggak? Udah ya Oke cukup keren nih ya nggak cukup banyak banget banyak kerennya ya pokoknya terus kira-kira kalian seneng juga gitu main gelaran anak gitu seneng nah, tentunya dari adik-adik sekolah mana ini atau beda-beda beda-beda nah, tetap satu beda tetap satu jual. Oh lagi tuh barangnya berbeda-beda tetap satu jual. Wow. Terima kasih adik-adikjualan anak bisa kembali duduk nonton pertunjukan selanjutnya ya. Yang tadi udah ada mainan dulangan anak, ini kayaknya saatnya kita melihat yang rame-rame banget -rame sih. Kita siapa nih ya di sini? Cricing cricing oh. itu ya namanya. Coba hentakan mana dong. Oh. Dari teman-teman gedrung apa nih? Wah. dari mana nih? Keras? Ya oke, okay. udah siap. Kau besar kedarahum, kau udah siap. Mari kita panggil bersama dari gedung Bima Jaya. mana tadi sak ngono ning yo Oh, wow. satu kali dua lima boleh sini semuanya, w, oh ya yeah, oke, okay. ini namanya siapa? ada orfa di sini ada, wahyu, wahyu, terus deva, deva oke, okay. ada empat orang di sini nih teman-teman. Oh, ya? 6? Oh, saya kayak kelas berapa ya? udah uh, berapa lama menggedruk, ini adik-adik? udah ini ya bagi pemain gedruk yang konsiang gitu ya. Oke, okay, untuk gedung Bima Jaya ini dari mana? Ke dari keparakan ya. Oke. Okay. Uh, Teman-teman ini berhasil. Uh, berhasil ya. Namanya apa? Selalu menjunjung budayanya. Uh, Contohnya lewat gedung ini gitu ya. Dan penunjukkannya di malam ini di pentas budaya di rumah Iva. Terima kasih adik-adik adik sudah ikut berpartisipasi di malam ini ya. Laganya udah lumayan keberatan dengan kakinya yang krincing-krincing gitu uh, Mari kita dengarkan karena sebelum ini kita telah menyaksikan beberapa pertunjukan Kayaknya kita boleh dong dengar bincang-bincang seru nih dari kakak-kakak Magang Cerita dikit gitu, Giva gimana uh, Mau panggil salah satu kakak yang rela dari Lampung ya Eh mana? Pada maaf, salah dari kakak-kakak uh, kakak tegar ini daripada rela ke Iva cuma buat makan dan ketemu sama kita semua di sini. Di malam ini yang penuh ceria. Iya. Kak Tegar ini sebelumnya orangnya lucu banget ya. Belum belum ngomong aja udah ketawa kan ya? Oke kita dengarkan cerita dari Kak Tegar. Oke, uh, selamat malam, Pak Em, Pak Em. ke banyak rumah kesempatan dan waktunya untuk saya untuk... Untuk berbicara pada malam hari ini. Uh, Tuh, jujur, uh, <laughs> kesan-kesannya, uh, jujur saya datang ke Padang tanpa Hai, pada Jogja itu tanpa siapa-siapa. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, siapa, -siapa. Oh. Oh. Ya, yang cukup terbuka dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk masyarakat Jogja yang telah memberikan pengalaman yang memang cukup menarik dan berharga untuk saya ke depannya. Uh, mungkin, masih... <laughs> mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak ke Su, Mbak, Mbak, Batik, Sumayang. <laughs> Terima kasih banyak sekali lagi. Ini keren banget ya, sedih ya, ini udah mau berpisah aja <laughs> <laughs> gitu ya.